Halo pencinta drama, selamat datang di channel rekam Drakorci Drama Korea adalah drama televisi Korea, yang diproduksi dengan bahasa Korea. Drama Korea atau yang biasa disingkat dengan drakor ini menampilkan berbagai genre, salah satunya adalah genre komedi romantis. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang sinopsis episode 1 dari drama Korea yang berjudul, Miracle, yang rilis di bulan Juni tahun 2022. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya jika kita tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel rekam Dracorchi. Baiklah, inilah sinopsis singkat dari drama Miracle 2022, episode 1. Drama Miracle 2022 Drama ini menceritakan tentang Kehidupan seorang idola di industri hiburan K-pop Lee so -rin diperankan oleh Kang Min ah, Yang harus mengubur impiannya untuk menjadi seorang idol Karena harus mengalami cedera setelah kecelakaan Namun, dia memutuskan untuk bekerja di agensi yang menaungi idolanya Louis, yang diperankan oleh Chani dan seorang teman yang bernama, Min Siwo, yang diperankan oleh Hao Yong, memutuskan untuk menjadi idola untuk menggantikan impian sahabatnya, Lee So Rin. Ketiganya terlibat kisah cinta segitiga yang rumit dan membingungkan. Nah, pada episode 1, drama ini menceritakan tentang Louis yang dikabarkan, bahwa dia akan memiliki jadwal ke Korea untuk melakukan acara fansign. Namun, pada saat sedang berada di bandara secara tidak sengaja Louis menabrak Lisorin dan hanya meminta maaf secara singkat sehingga membuat Lisorin merasa kesal. Tentunya Lisorin tidak menyadari bahwa yang menabrak dirinya adalah artis kesukaannya. Kabar mengenai kedatangan Louis ke Korea tentunya sudah langsung menyebar di seluruh media. Terlebih lagi kedatangannya sudah sangat dinantikan oleh para penggemar. Kedatangan Louis ke Korea tentunya tidak akan disia-siakan oleh para penggemar, termasuk juga Lisorin. Sebagai seorang penggemar yang loyal, dia akan membeli banyak album milik Louis agar bisa mendatangi acara fansign. Seseorang menawari Min Siwo untuk menjadi seorang idol karena memiliki paras yang rupawan sahabat dekatnya, termasuk Lisurin mengetahui hal ini dan memintanya untuk mencoba berlatih menjadi seorang idol dan meraih impian bersama dengannya. Lisurin mengatakan jika Min Siwo mencoba berlatih menjadi idol, dia akan mengabulkan permintaannya. Itulah sinopsis singkat dari drama Miracle 2022 episode 1.